Tunggilan. Selamat pagi, salam, salam sejahtera, damai dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah untuk Bapak, Ibu dan Saudara dimanapun berada. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi ini kami mewakili Majelis Jemaat. Menyampaikan pewartaan satu minggu ke depan, ibadah Selasa dan Kamis masih tetap dilaksanakan secara online. Demikian juga ibadah minggu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan. Demikian juga kami sampaikan, mengucapkan ulang tahun, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran satu minggu ke depan. Dan pada pagi ini, ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto. Kami undang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri sambil kita memujikan Kidung Jemaat Nomor 46 dinyanyikan baitnya yang ke-1 dan yang kelima Besarkan Nama Tuhan. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian yang kekasih. Marilah sukacita yang kita bangun pada pagi hari ini melalui kebahagiaan kesempatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita serahkan di dalam pimpinan dan kuasanya sendiri. Kita mengambil saat teduh Sedang jemaat, pertolongan kita ialah Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan segenap karya tangannya. Amin. Kembali kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 397, Ba'it 4. Saudaraku sekalian, salam damai sejahtera dari Allah Bapa sebagaimana telah dinyatakan di dalam diri dan karya Yesus Kristus kepada saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk kembali. Sidang jemaat sukacita kita pada pagi hari ini kita landaskan dalam tema sebagaimana yang diungkap melalui kesaksian dari surat 1 Korintus pasal 6, 1 Korintus pasal 6, ayat 19 dan 20, yang demikian. Tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, saudaraku sekalian. Pada pagi hari ini, kembali kita dianugerahi kesempatan oleh Tuhan untuk menyatakan segenap keberadaan kita di hadapannya. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami pada pagi hari ini Tuhan satukan di dalam kesempatan untuk memuji dan mengungkapkan segenap syukur kami kepada Tuhan melalui kebaktian. Bapa, sungguh kami bersukacita karena semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Lebih dari itu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami teruskan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Bapa, Engkau tidak sekedar menganugerahkan pengampunan kepada kami, melainkan itu juga menjadi bagian cara yang Tuhan pakai untuk mendidik kami, mengajar kami, bahkan memampukan kami untuk saling memberi maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, buka pintu hati dan pikiran kami, bersihkanlah dan pimpin kami untuk senantiasa mengarahkan diri pribadi kami demi menyatakan ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Kami mau saling memberi maaf apabila diantara kami melakukan kesalahan. Ya Bapa, kami serahkan rangkaian dan pelaksanaan kebaktian yang kami alami minggu pagi hari ini hanya di dalam pimpinan Tuhan saja. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara sekalian, kembali kita menyatakan diri di hadapan Tuhan melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 401 Bait 1 dan 3. <SILENCIO> Sidang jemaat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil. Sehingga ia mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah Rasul Yohanes dalam kesaksiannya Surat 1 Yohanes Pasal 1 Ayat 9 bersukacitalah siapapun yang sungguh-sungguh mau dan senantiasa mengungkapkan segala keberadaan hidupnya di dalam kuasa dan pengampunan Tuhan demikianlah petunjuk hidup baru yang kembali dinyatakan kepada kita melalui kesaksian efesus pasal 4 ayat 2-6 yang demikian Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Berusahalah memelihara kesatuan oleh. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu.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 bersama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat Mari kita mengakui pengakuan iman kita untuk itu jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri pengakuan iman rasuli aku percaya kepada Allah Bapa yang Mahakuasa kali langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita memperbarui iman kita dan kita juga telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai dengan 22. Kami ulangi lagi diambil dari Injil Yohanes, pasal 2, ayat 13 sampai dengan 22. Namun sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa minta petunjuk dan terang daripada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri tahtamu ya Kudus, ya Tuhan, kami bersyukur, Ya Allah, jikalau pada pagi hari yang indah ini, Tuhan telah memberkati kami semua. Terbukti pada pagi hari ini, Ya Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami, anak-anakmu Jemaat Kota Bandarjo saat ini, bersama-sama melakukan peribadatan pada minggu pagi hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya, ya Tuhan, kami akan bersama-sama membuka Alkitab kami. Sebelum kami bersama-sama membukanya, ya Tuhan, buka mata telinga hati kami. Lebih-lebih ruangan hati kami ini, ya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami. Kami juga serahkan ruangan ini yang kami pakai untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, ya Tuhan. Tuhan senantiasa jauhkan dari kuasa-kuasa gelap, sehingga apa yang kami terima pada pagi hari ini, Tuhan senantiasa memberkati. Kamu juga percayakan ini semua kepada ambamu, Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiyarto STH, yang akan memberitakan kabar sukacita ini ya Tuhan. Tuhan senantiasa berkati di dalam kesehatannya, berkati di dalam keluarganya, lebih-lebih dalam pelayanannya Tuhan, agar semakin hari semakin indah dalam Tuhan. Demikian ya Tuhan, seru dan permohonan doa kami ini, semuanya ini kami serahkan dan kami pinta, ya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dengan perikop.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 lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah bapakku menjadi tempat berjualan.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 akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkannya Yesus. Demikian, Bapak-Ibu, pelayanan firman Tuhan. Untuk merespon pembacaan Alkitab pada pagi hari ini, marilah kita pujikan Gitung Jemaat nomor 240A, bait 1 dan 3. Shalom saudaraku sekalian, penjaringan pasti atau paling tidak harapan saya selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat di dalam pimpinan dan karya Tuhan sendiri. Saudaraku sekalian, Judul atau tema renungan kita pada pagi hari ini adalah nilai hidup kita sebesar nilai bait Allah. Nilai hidup kita sebesar nilai bait Allah. Nah, apakah yang dimaksud dengan nilai hidup sebesar? nilai baik Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemarahan ternyata tidak selalu harus diartikan sebagai tanda. Tidak ada atau hilangnya belas kasihan. Nah, kepada orang yang rasa emosionalnya tinggi, Biasanya kita mudah memaklumi kalau dia sedang marah. Nah, biarlah kita maklumi saja, oh ya memang dia temperamennya seperti itu. Dia mudah tersulut, dia mudah tersinggung, dan seterusnya. Tetapi kepada orang yang berkarakter sabar, yang kita saksikan selama ini, dia suka menolong orang lain, suka mengalah. Dia murah hati, ia sabar, gampang menerima, tetapi tiba-tiba orang itu kita saksikan meluapkan kemarahannya yang begitu besar. Kita cepat berkesimpulan bahwa... Wah, pasti ada yang tidak beres, pasti ada hal yang memang keterlaluan sehingga membuat ia marah besar. Nah, saudara-saudara, dari bacaan kita pagi ini, apakah yang terbersit di dalam benak kita kalau melihat Yesus sedang marah kalau melihat kemarahan yang diluapkan oleh Yesus seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus menyatakan cintanya kepada Bapa dengan membersihkan bait suci dari berbagai penyalahgunaan. Dan tantangan dari banyak kalangan ketika itu Membuka peluang bagi Yesus untuk mengacu kepada dirinya sendiri sebagai Bait Allah yang sesungguhnya, yakni pribadi yang menghadirkan Allah sendiri sebagai pelaku utama, bahkan penentu sejarah penyelamatan umat manusia. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori Bait Allah yang melakukan aktivitas perdagangan, jual-beli, baik berupa uang maupun hewan-hewan untuk menjadi sarana kurban, persembahan bagi Allah. Dan kita memahami bahwa aktivitas jual-beli, baik uang maupun hewan itu, demi meraup keuntungan pribadi. Dengan tindakan yang dilakukan oleh Yesus, ia ingin mengingatkan bahwa bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dengan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat keheningan di mana setiap orang yang melakukan di tempat itu dapat menimba inspirasi bagi hidup dan kelanjutan hidupnya. Tetapi sekali lagi, tujuan yang mulia ini, tujuan yang begitu baik ini ternyata terganggu atau tepatnya diganggu oleh berbagai usaha dan kepentingan pribadi demi mendapatkan keuntungan diri sendiri. Sidang jemaat yang kekasih, dari bagian kesaksian Alkitab kita pagi hari ini, setidaknya memberikan dua pemahaman atau motivasi yang menyadarkan saya serta penjenengan sekalian. Yang pertama, saudara-saudara, secara pribadi, saya dan penjaringan disadarkan bahwa ketika kita sedang berada dalam rumah doa, apapun bentuknya, dari bangunan yang berupa gedung maupun yang kita alami di dalam hati kita masing-masing, kita mesti jujur, bahwa tidak jarang sikap dan perbuatan kita telah mencemarkan rumah Allah itu. Kita melakukannya melalui tutur kata, melalui sikap bahkan juga melalui tindakan nyata. Dan sikap-sikap seperti itulah yang hendak dikoreksi paling tidak oleh Yesus. Untuk kita benahi, untuk benar-benar kita nyatakan, kita serahkan, dan dikuasai oleh Tuhan sendiri. Yang kedua, saudara-saudara, melalui bacaan kita ini juga dapat mengingatkan kita bahwa diri kita adalah bait Allah dalam hidup kita. Tuhan menunjukkan kepada kita betapa tinggi nilai badan dan hidup kita. Dalam hal ini, saudara-saudara kita mungkin dapat mengambil contoh ketika kita mendapati, atau menyaksikan, atau mungkin pernah mengalami sendiri di hidung kita dipasang alat untuk mendapatkan asupan oksigen demi membantu pernafasan kita. Kemudian tiba saatnya kita atau siapapun yang mengalami perawatan dengan cara seperti itu harus membayar sekian, rumah, sekian rupiah uang sebagai pengganti untuk pembelian oksigen itu. Dan kemudian begitu kita atau orang tahu berapa banyak, berapa besar yang harus ia bayarkan untuk mengganti oksigen yang dia pakai, ia kaget. Artinya saudara-saudara bahwa kalau selama dalam perawatan sakitnya itu ia harus mengganti sekian rupiah Betapa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan umat yang dikasihnya. Sebab, bukankah selama ini kita telah menghirup udara yang begitu indah, yang begitu segar tanpa membayar sebesar pun? Bapak, ibu, dan saudara-saudara, betapa... Tuhan menciptakan kita sangat baik adanya. Bahkan secitra dengannya. Hingga patutlah bagi kita untuk senantiasa menjaga martabat kita yang suci dan luhur. Martabat kita yang telah disucikan oleh Allah. Dibuat luhur oleh Allah. Dan tentunya kita pantas untuk menghindari hal-hal yang merendahkan martabat dan badan kita semoga kita tidak menyalahgunakan badan kita dengan mencari hiburan atau kenikmatan sesaat terlebih semoga kita senantiasa menaruh hormat dan menjaga martabat Tuhan sendiri yang ia pertaruhkan dalam diri maupun sesama kita Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang kekasih di dalam Kristus, dalam masa-masa prapaskah ini kita semua diajak untuk sungguh-sungguh menata tempat-tempat doa kita sebagaimana kita menata hati kita agar menjadi tempat yang pantas bagi Tuhan. Kita adalah baitnya. Karena itu, biarkanlah Tuhan sungguh-sungguh bertahta dan menguasai kehidupan kita yang nyata ini. Amin. Kita mengambil satu doa. Sekarang marilah kita masuki doa syafaat. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas anugerah kepercayaanmu yang membuat kami sebagai bait kudusmu. Tuhan ampuni kami kalau selama ini ternyata kami sering mengotori baitmu yang kudus, bahkan bait yang Tuhan kuduskan. Ya Bapa, jangan biarkan kami untuk melakukannya lebih lanjut Tetapi mampukan kami untuk membenahi diri pribadi kami Kami mau benar-benar memperhatikan setiap hal yang Tuhan ajar dan kehendaki Tuhan mampukan kami untuk meluapkan sukacita kami Ucapan syukur kami, oleh sebab Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Kuasai mulut kami, sikap kami, tindakan kami hanya untuk memuliakan Tuhan di segenap kehidupan. Jauhkan kami dari sikap tutur kata serta tindakan yang. Membuat kehidupan dan kebersamaan kami terganggu Biarlah kami melakukan upaya-upaya dalam kehidupan Demi menyatakan damai sejahtera Sebagaimana yang Tuhan kehendaki Bapak Yang Maha Kasih Di tengah sukacita kebaktian kami pagi hari ini Kami teringat kepada beberapa saudara kami yang sedang sakit Tuhan dimanapun mereka mendapatkan perawatan dan dampingan kuasai mereka anugerai penghiburan, anugerai kekuatan berkati upaya-upaya yang terjadi sehingga apapun bentuk jawab yang Tuhan nyatakan kami mau dan mampu menerima anugerah Tuhan yang indah itu dengan penuh ungkapan syukur demikian juga untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam upaya-upaya itu Tuhan anugerah kepada setiap mereka kesehatan, sukacita, penghiburan, kesabaran, dan kebijakan juga untuk saudara-saudara kami para orang tua kami Tuhan anugerah kekuatan Kemampuan sukacita Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan di dalam kehidupan dan keinginan untuk dapat mengalami kebersamaan di dalam kehidupan ini dengan segenap anggota keluarga masing-masing. Ya, Bapak, untuk kami, saudara-saudara kami segenap khususnya warga GKJ Jemaat Kota Baru Drio Tuhan tahu keberadaan kami pribadi lepas pribadi, serta keberadaan keluarga kami masing-masing, apapun aktivitas yang kami lakukan, di dalam lingkungan kerja, di dalam lingkungan pendidikan, bahkan juga di dalam lingkungan masyarakat, dimanapun Tuhan memberi tempat kepada kami, Berkati semuanya, mampukan kami untuk menyatakan kebersamaan hidup ini dengan penuh sukacita demi kemuliaan Tuhan di segenap kehidupan dan kebersamaan kami. Bapak, yang makasih. Kami serahkan juga segenap kegiatan dan pelayanan baik yang dilakukan oleh Gereja dan jemaatmu maupun dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Siapapun kami, siapapun saudara-saudara kami yang terlibat di dalam aktivitas ini, Tuhan pakai, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, Tuhan anugerahi kesabaran, kebijakan, sukacita. Dengan demikian, semua yang terjadi benar-benar dapat kami hayati dan kami pun senantiasa mengingat serta memperhatikan pimpinan dan karya Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup dan kelanjutan hidup kami pribadi lepas pribadi, hanya di dalam pimpinan kuasa dan kasih Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa yang demikian. Thank you. Yang dikasih Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan mari kita memberikan persembahan sebagai dasar persembahan diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 yang menyatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersamaan dengan kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari kidung Jemaat 393, Bait pertama dan ketiga, Tuhan betapa banyaknya. serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Mari kita Bapak yang surga, kami ucapkan wujud syukur dan terima kasih di hadiatmu atas berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami memberikan sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini dan juga untuk kesejahteraan sesama kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah ini, Engkau telah hadir dalam tengah-tengah ibadah ini, dari awal hingga akan berakhirnya ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa ini. Amin. Sidang Jemaat Yang Kekasih Tiba saatnya kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini. Marilah kita undur dari kebaktian ini. Kita lakukan dan lanjutkan aktivitas yang dipercayakan oleh Tuhan dengan lebih baik lagi, sebab kita yakin bahwa Tuhan sesungguhnya yang berkarya melalui kita. Jemaat saya undang berdiri, kembali kita memuji Tuhan melalui kidung jemaat nomor 246 bait 1 dan 3 rah damai sejahtera dari Tuhan Allah sumber kehidupan, berkat kecukupan dan kebijaksanaan yang dari Yesus Kristus Sang Putra, dalam pimpinan roh kudus senantiasa menyertai dan menguasai saudara-saudara sekalian pada hari ini sampai maranata. Amin. Demikian, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, ibadah pada minggu ketiga Paskah pada pagi ini sudah kita lakukan dengan tertib dan aman. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang pada pagi ini untuk memimpin ibadah. Semoga Bapak Pendeta beserta keluarga diberkati. Bapak-Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun Bapak-Ibu berada, kami ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.